Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting. To to four of the world's most uh, creepiest elite forces. Uh, this video came in my suggested uh, videos on YouTube, so I thought uh, uh, I reacted, it. it looked pretty uh, interesting, so that we're gonna get started with a video in just a couple of uh, minutes. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I'd like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, then please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when your new videos is uploaded. Stay tuned, guys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 namanya. Beberapa pasukan elite di dunia justru memiliki kostum dan tampilan yang menyeramkan. Tampilan ini seperti topeng dan penutup kepala yang menyeramkan. Biasanya digunakan untuk memberikan efek psikologis terhadap lawannya. Dan berikut ini adalah 4 pasukan elite dunia dengan penampilan paling menyeramkan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini look pretty scary Number 4 ROC Taiwan Oh Taiwan, wow pada bulan Oktober oh, tahun 2013 yang lalu, mungkin banyak yang merinding saat Taiwan memamerkan topeng untuk pasukan elitnya. Bukan sembarang topeng, topeng yang dipamerkan sebagai tribut gear untuk pasukan elitnya itu terbuat dari bahan kevlar balistik. Bahan itu merupakan bahan yang sama dengan bahan rompi anti peluru yang kuat digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Walau bentuknya dan warna hitam dof, topeng pasukan ini tetap terlihat menyeramkan. Wow. Topeng kevlar balistik ROC memiliki panjang 11,2 inci, lebar 7,2 inci, dan berat 2,5 pon. Dengan atribut dari ujung kaki sampai ujung kepala serba hitam, banyak yang menjuluki ROC Taiwan ini sebagai pasukan dari neraka Terkait kemampuannya, tak perlu lagi diragukan, pasukan elit Taiwan ini tak kalah serem dengan perawakannya For sure it's creepy Number 3 Huntsman Corps Huntsman Corps What is that? Huntsman Corps atau Corps pemburu adalah pasukan elit yang dimiliki oleh Denmark Pasukan ini bisa dikatakan sebagai pasukan katak ala Denmark Anggota pasukan ini hanya terdiri dari 150 tentara yang dipilih dari tentara yang terbaik dari seluruh angkatan bersenjata negara itu Nuansa horor menyelimuti perawakan pasukan elit ini Sniper. Tak hanya bermodalkan tampang yang menyeramkan, pasukan ini memiliki kemampuan anti teror, domilisi, serangan anfibi, sabotase, dan pengintaian Maklum, menurut sejarah, bangsa Viking dikenal dunia sebagai prajurit tangguh Dan tradisi itu juga masih diteruskan oleh pasukan-pasukannya Dan pasukan Denmark ini sangat memegang keras yang namanya kerahasiaan Semboyan pasukan ini adalah lebih memilih beraksi daripada dikenal Spong. Kopaska TNI Angkatan Laut TNI Kopasa. Kopaska Mandu pasukan Kasar atau yang terkenal dengan nama Kopaska ini Merupakan pasukan elit yang dimiliki oleh Indonesia Bukan wow. hal yang mudah untuk menjadi bagian dari Kopaska Karena tak hanya modal fisik saja yang dibutuhkan Namun juga kemampuan khusus yang luar biasa sebagai seorang prajurit elit Walau sama dengan nevisil dalam penggunaan masker hitam berlogo tengkorak berwarna putih dan kacamata hitam okay, sebagai alat untuk merahasiakan identitasnya, Kopaska memiliki perbedaan di bagian penutup kepala oh. Kalau nevisil menggunakan helm, Kopaska menggunakan baret merah seperti Kopassus atau Komando Pasukan Khusus Postur tubuh yang gagah dipadukan dengan perawakan penutup wajah yang menyeramkan ditambah dengan warna merah membuat Kopaska terlihat aman menakutkan dan sangar. Namun bukan saja penampilannya, kemampuannya pun sejujurnya lebih menyeramkan daripada penampilannya. Number one. Navy Seal Navy Seal States. Navy Seal adalah pasukan elit Angkatan Laut Amerika Serikat Mereka disiapkan untuk melakukan operasi tempur non-konvensional Pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra terorisme, dan operasi khusus lainnya yang digelar militer Amerika Serikat di seluruh belahan dunia untuk dalam pasukan ini, mereka harus menyelesaikan pendidikan dasar basic underwater demolition seals dan program khusus yang disebut SQT atau Seals Qualification Training. Setelah itu, barulah seorang prajurit berhak menyandang bed khusus The SEAL Trident. Navy Seal terdiri atas 12 tim dengan medan operasi mulai dari timur tengah dan seluruh dunia. Dari keseluruhannya, tim 3 yang memiliki penampilan paling ekstrim hingga namanya dikenal di seluruh belahan dunia Saat terjun ke medan pertempuran di Afghanistan, tim 3 ini mengenakan masker hitam berlogo tengkorak putih Dengan berpenampilan menyeramkan seperti itu, membuat pasukan yang satu ini terlihat lebih sangar saat berhadapan dengan musuh-musuhnya Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk menyaksikan video-video terbaru dari channel ini terima kasih dan sampai jumpa one sure the third one was Denmark, he said, and then, uh, second one was uh... Uh, sorry the fourth one was taiwan third one was uh, maybe denmark second one was indonesia and first one was uh, united states and they all looked uh, pretty scary um, the taiwan one had like these face masks oh, that he can only see the eyes Which is crazy, and it got me thinking that they could even put like other soldiers from other countries, and you won't be able to tell like if if they are from Taiwan or not, right? And uh, the third one, maybe Denmark, that they were saying they had like these mash on top of them, so I guess maybe you know protect them from bugs if they're going out in the jungles. And then the TNI, Kopassus, those guys also had the mass that looked like a skeleton and the American Navy SEAL uh, as well i guess yeah because with the Navy SEAL I had seen like one of their show or the training that they're talking about uh, they were talking about and they say usually a hundred of people uh, people apply for it and only like you know 10 or 20 people make it because of how extreme the training is uh, so for sure these guys uh, don't have an easy job and uh, looks uh, pretty tough you have to be on top of Uh, everything to be able to make it to that uh, uh, level and the work that they do um, is not easy to, you know, taking another person's uh, life, um, yeah, you know, I could never uh myself in that uh, situation and I never uh, ever want to be in that situation either so uh, this uh, video was pretty interesting guys I hope you liked it if you did please don't forget to like comment share and subscribe if you like me to react to another video please put in the comment section below as always thank you very much for all your uh, love and support I hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family and sha I'll see you guys in the next video take care and what's